Halo Assalamualaikum sahabat-sahabat hits Selamat datang di tutorial mendownload dan menginstal Windows 7 di VirtualBox VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan Anda untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem operasi utama Anda Dengan menggunakan VirtualBox anda dapat menginstal Windows 7 di dalam sistem operasi yang berbeda, seperti macOS atau Linux, dan menjalankannya secara bersamaan tanpa memerlukan komputer yang berbeda. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Kami juga akan sangat menghargai jika Anda dapat memberikan feedback dan saran untuk membantu kami berkembang dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Nah sekarang sebelum itu pastikan Anda telah mengunduh VirtualBox dari situs resmi Oracle dan memiliki file Yeso Windows 7 yang siap digunakan. Filenya nya download-nya bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Setelah itu, ikuti langkah-langkah berikut untuk menginstal Windows 7 di VirtualBox.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 Terima kasih telah menonton konten YouTube ini. Kami berharap konten-konten ini telah memberikan manfaat dan hiburan untuk Anda. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti dan mendukung kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda dalam membuat channel YouTube ini berkembang dan menjadi lebih baik. Kami berharap dapat terus memberikan konten yang menyenangkan dan bermanfaat untuk Anda di masa yang akan datang. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.